Sahih Muslim 5 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Said bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Ali bin Rabi'ah dia berkata aku mendatangi masjid sedangkan Al-Mughirah menjabat sebagai gubernur Kufah Ia melanjutkan ceritanya lalu Al-Mughirah berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujair As-Sadi telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qois al-Asdi dari Ali bin Rabiah al-Asdi dari Al-Mugirah bin Syubah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semisal hadis tersebut. Hanya saja, dia tidak menyebut: "Sesungguhnya, berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang."